Takuyu, takuyu. Kacang Air itu Eh, limanya. saya siap Aduh, oorai right. Nah, ayo korek-kore kita tuh Makana, yo Kamu naon-naon, doa Cepat korek, Itu dan korek, kore dan gede obeng Aduh, korek-korek asal korek, baik Sekarang, kita ada di lokasi tempat Berburu bonsai Kita tadi berangkat, habis asar kita kemarin yurpai ada satu lumayan bagus kita mau cari bahan serut nah hmm. ini bahan serut bagus Ini lokasinya ke rumah sih. Sekitar setengah jam kita ke lokasi. Kita masih di tempat lokasi yang sama. Kemarin sih enggak ke sini. Kemarin udah ke sini kita yang ini tapi kayaknya kita kita mau ngegali yang ini aja oke mantap sepertinya sangat mudah kawan-kawan aparan sini udah bisa akan kita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 asem lumayan asem oke okay. oke okay. lumayan oke okay. kita mau dong ke asem Biasanya kalau asam tuh lumayan dalam. Oke. Okay. Hey. Woi. Hey. Ternyata sangat sulit kawan-kawan. Dia dikelilingin sama akar-akar ini. Kita nemu asam lagi. Kayaknya lumayan sulit. Masalahnya dikelilingin sama akar-akar pete. Kita kecapean, ini ganti joki. Jangan kali ganti joki. kita ngeliatin asem lama banyak akar harus katanya ide kita naik pohon kelapa pohon kelapa pohon kelapa ini punya nenek ya beri ya nenek ya nenek kita datang dia punya kesangan luar biasa ini cantap ini hati semangat mantap dan <sukuk> kelapannya ini diambil. <Sukup> Udah nih, ditekan, ikan. banget. apa nih nih nih ini nih ada mau bisa Ha ha arena. Ini cat akar, Pak. ya, Ini Mas. Ini salah ngajak kan ini ada ada orang yang Orang mau orang ji. bukan Bapak bukan tuh. aduh. Bapak ini parah gimana bisa banget loh banget akar ayo ayo serang ini banyak jeduk saya siap vlog itu iya iya Abang jelemak hayang hunting halu cuman sini. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> -kore yeah. asal korek